hey bro sehat-sehat semuanya ya mudah-mudahan sehat deh Oke kali ini iseng kedatangan tamu nih tamunya itu namanya Acer Acer Aspire One Aspire One ini adalah notebook ya katanya ini kata yang punya ini error notebook ini error ketika pas dinyalakan powernya itu uh, masuk apa ya enggak masuk katanya enggak masuk ke window tapi mengeluarkan suara mendenging seperti itu apakah demikian kita coba cek Iya kita mendapatkan suratnya ini suratnya ehm, mana ini kamera dong Oke okay. laptop dinyalakan bersuara atau mendenging Oke okay, apakah seperti itu kita cek langsung saja kita tekan tombol powernya mana ini Oke okay, standby apakah ada suara mendenging bener atau tidak Iya standby Iya ini betul mendenging seperti ini Oke okay, masuk lagi ke apa ini standby logonya Acer ya dan mendenging lagi seperti itu mungkin brother-brother ataupun sister uh, sering menemukan kasus seperti ini ketika dinyalakan bukannya masuk ke Windows, kita matikan dulu bukannya masuk ke window malahan ini mendenging ya. oke okay, yang uh, biasanya hal seperti ini itu diakibatkan dari keyboard ini keyboardnya itu harus diganti ataupun ya keyboard harus diganti artinya keyboardnya ini error ya kadang seperti itu dan emang seringnya seperti itu sih umumnya. kita akan coba ganti ataupun kita sebelum mengganti keyboard kita akan buka buka terlebih dahulu keyboardnya tanpa keyboard dulu ya artinya dicabut dulu lah ini dan kita nyalakan lagi apakah masih mendenging kalaupun misalkan masih mendenging berarti bukan di keyboard tapi kalau misalkan suara dengingan itu hilang, itu fix keyboard yang rusak ataupun yang error. Satu-satunya adalah harus kita ganti. Oke, okay. sekarang kita akan bongkar bagian keyboard ini. Oke, okay, cara untuk membongkar seperti video sebelumnya. Ya kita yang butuhkan, yang kita butuhkan adalah apa ini? sini yang pertama akan kita buka adalah bagian ya keyboard ini ini tinggal cungkit ya cungkit pinggir-pinggir sini dicungkit saja alat-alat nah, Ya, di sini ada nih bisa lihat Nah itu tuh ini kita dorong aja sedikit tuh Apakah bisa diperhatikan brother ya dorong dikit tek, tek. Nah itu bisa di, kita langsung angkat Seperti itu ya Coba kita akan tes siapkan ini apa ini bahan dari tentur plastik lentur motor lagi banyak motor padahal ini di kampung ini tinggal dorong boleh dua pokok ini dorong dikit angkat Oke okay, bro, setelah dibuka, nih, setelah terbuka seperti ini, karena ini pinggir pinggirnya ya, yang dicungkit, pelan pelan aja. Nah ada tuh, terlihat ya. Oke okay, setelah kita buka, ini jangan langsung ditarik ya, pelan pelan dan tarik sini, ataupun sini aja deh, balik ini. Nah, sini bisa dilihat ada slot. Pembukanya, nah, itu tinggal diangkat saja ini, ini penguncinya, tinggal diangkat, seperti ini, tuh, ya, seperti itu, baru ditarik, iya, ini sangat mudah, ini cuma gini, ya bisa mudah sekali nah, ini kayak pintu ya ini keyboardnya ya sekarang kita akan nyalakan tanpa menggunakan keyboard apakah masih mengeluarkan suara mendenging oke kita cek berhubung itu baterainya dibuka kita nyalakan langsung menggunakan chargernya, ya. Kita menggunakan charger, kita langsung colok ke listrik, ya. Iya, seperti ini langsung ke listrik. Kita nyalakan, apakah masih ada suara mendengingnya? Tekan aja langsung tombol power nyala oke, standby ke LCD buka ada suara nah, ternyata tidak ada ya, ini fix ya. ya, tunggu dulu nih tunggu dulu bentar bener gak nih, sampai masuk ke window nya atau hanya stuck di logo oke oke sejauh ini tidak ada suara mendenging artinya fix ini yang terjadi kerusakan ada di notebook eh notebook ada di apa ini keyboard oke ada di keyboardnya berarti ini keyboard yang akan kita ganti ya. keyboard ini bisa jadi terkena air serangan air ataupun emang udah error itu ya seperti itu jadi kali ini kita akan ganti keyboard notebook Acer Aspire One ini oke okay. standby sudah standby nyala ya artinya tidak ada kendala okay. notebook nyala normal ya tanpa keyboard jadi, penyakitnya sudah ketemu, yaitu keyboard seperti itu, ya. Dan ini keyboard penggantinya. Ini keyboard baru, ya. Klik ukuran uh, sama, ya. Kita akan ganti pakai keyboard yang baru ini, ya. Seperti ini keyboardnya. ya eh, brother oke okay, eh, sebelum kita pasang kita matikan dulu notebooknya biar enggak terjadi tadi apa harus konstrating dulu ya penyakit sudah ketemu yaitu keyboard dan kita sekarang akan mengganti keyboardnya oke sebelum menjauh kita mengganti ke keyboard di sini bisa lihat ya seperti ini posisinya sama ya oke sama sekarang kita akan pasang keyboard yang baru ini posisi notebook dimatikan dulu dan cabut chargernya agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun coslet. coslet ya. coslet. Oke, sekarang tinggal masuk seperti biasa tinggal masukin saja ini ke slotnya ini. Oh. Uh. Ya. bakal terlihat ini kayak di dekatkan aja. Biar jelas. Nah, jelas ya. Oke, okay, ini tinggal masuk aja sini. Seperti ini. nah ini sudah masuk kuncinya tinggal tutup-tutup seperti itu Oke bro Oke ya mudah sekali ya Oke, ini sangat gampang sebenarnya dan sebelum kita pasang rekatkan kembali kita akan tes nyalakan lagi dengan posisi keyboard terpasang untuk memastikan keyboard yang baru kita pasang ini ataupun baru beli itu juga enggak error ya yuk kita nyalakan lagi oke kita lihat apakah normal sejauh ini normal nggak ada suara mendenging lagi oke langsung masuk ke logo window dan masuk ke uploading sistemnya. Oke, okay, sip. Ini artinya keyboard yang kita pasangkan yang baru ini normal ya. Tinggal kita tekan, tekan pasang kembali seperti semula. Seperti itu. ini seperti ini. Tek. Tek. Ya. Saja oke, okay, biar terlihat. Ini dulu yang di awal ya. Ini masuk sini, baru tekan. Oke, okay, langkah baiknya kita matikan dulu aja. Deh. Matikan lagi. Oke, okay. tunggu. Mati dulu, oke. Okay, kita cabut nah, sekarang. Lanjut ya, ini tinggal tekan-tekan pelan-pelan ya. Seperti ini sampai ada suara top. Iya seperti itu. Nah, ini satu lagi. Iya. Dan sudah, sudah selesai. selesai oke okay. sekarang kita pasang baterainya pasang baterainya oke okay. kita nyalakan lagi Apakah stabil dan normal Tekan tombol Power Oke okay, nyala dengan lancar ya, nyala dengan lancar seperti ini oke okay, keyboard pun lancar oke okay. dan selesai Oke okay, itu saja video dari Ngiseng semoga bermanfaat silahkan komen ya ketika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen dan jangan lupa subscribe oke okay, bro sampai jumpa.